Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Vitamin bahagia sudah disuguhkan lewat channel youtube Leslar Entertainment per sahabat, ya. Ini ada momen yang sangat membahagiakan sekali masya Allah Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Ini mengajarkan Abang El sejak dini untuk bercocok tanam Masya Allah banget ya baby L ini pasti bangga banget Mempunyai orang tua Seperti Rizky pilar dan Lesti Kejora Masya Allah Mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan Dan menjadi anak yang Cerdas dan hebat Amin Berikutnya bersahabat Jidukan vitamin juga kita dapatkan Dari Papa Bilar langsung ya Yang tentunya mengunggah video Bunda Lesti Kejora ini saat menelai ke Jura. Ini mau berangkat ke acara festival Ramadan di Indonesia Masya Allah ya, Si cantik mau otw ke festival Ramadan Mudah-mudahan selalu sehat, selalu lancar Apapun yang dilakukan Ini kebanggaan juga bersahabat Bahwa Papa Bilar tentunya memberikan izin yang penuh dengan bahagia Masya Allah Hati-hati di jalannya untuk menelai si Bahagia selalu, dan rumah tangga bersama Rizky Bilar, pelanggan Amin, ia Romual Alamin. Momen ini pun direpost oleh akun di Instagram Sabado underscore leslar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan: "Bahagia mereka tuh sederhana banget, sama kayak gua Lihat mereka gini aja, gua ikut ketawa." padahal gue nggak tahu mereka ngetahuin apa ini sih cute banget ya masya Allah bangga dan bahagia selalu mengidolakan pasangan yang sangat gesrek, masya Allah luar biasa kita masih menunggu kejutan dan judukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini persahabat jangan kemana-mana tetap stay tune dan pontengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya ini adalah informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.